Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Lesti Lovers, be Lovers, dan Lestler Lovers dimanapun Anda berada. Selamat datang dan bergabung kembali di channel YouTube Lesti Fatih Bilar, yang akan selalu memberikan informasi terbaru, kabar bahagia, dan vitamin-vitamin terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar. Sebelumnya, para sahabat, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya.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 Najwa Sihab yang diunggah oleh Akunabang Arsqor L. Perhatikan persahabat, karma berkata, Jika seseorang mengkhianatimu tega, menghancurkanmu brutal, berbuat curang kepadamu, Diam, dan perhatikan saja bagaimana hukum alam bekerja. Tanganmu cukup, baik untuk dikotori membalas perbuatan yang jahat. Ini kata-kata bijak dari Najwa Sihab, persahabat ya pasti karma akan berkata mudah-mudahan persahabat yang selalu memfitnah Leslar, yang selalu mengolok-olok Leslar, tentunya mendapatkan karma yang setimpal dengan perbuatannya kita sebagai fans sejati yang selalu mensupport idola kesayangan mudah-mudahan persahabat ya. Kita semakin kompak dan solid, dan mudah-mudahan kita sebagai fans menjadi fans yang baik untuk idola kita. Kemudian juga, perselabat, dia diinfokan kembali bahwa ada konser musik TKMTG. Lagi si akan tampil di GXPO expo Kemayoran tanggal 19 sampai 20 November 2022. Yuk, beli tiketnya sekarang! Jangan sampai kehabisan persahabat ya, karena idola kesayangan kita akan tampil Mudah-mudahan penampilan Bunda Lesti Kejora membuat kita semuanya bahagia Mudah-mudahan Bunda Lesti menampilkan penampilan terbaik ya, amin Hanya doa yang diberikan untuk idola kesayangan kita Selanjutnya persahabat, judukan vitamin pun kita dapatkan Masya Abang El dengan gaya kece nya luar biasa Sudah besar ya Abang Fatih, sehat selalu untuk Leslar Hanya doa terbaik untuk rumah tangga idola kesayangan kita Semoga rukun kembali bahagia kembali Inilah keluarga yang sangat bahagia Walaupun diterjang masalah yang sangat amat besar Tetap kuat, tetap tegar, fansnya juga bersahabatnya luar biasa Tetap semangat, tetap kompak Selalu mendukung idola kesayangan kita Kita simak juga persahabat kalimat caption yang dituliskan oleh kesenal TV. bilar Masya Allah, abang, udah makin gede aja nih Gayanya itu loh, kayak sudah ngerti aja gitu Kalau mau difoto ya, masya Allah Gayanya emang kece banget persahabat, ya luar biasa Komentar pun banyak sekali diberikan Diantar dari akun Iva16 ada skor mengatakan Masya Allah nah mana gayanya begitu lagi dia lupa kalau masih 11 bulan wow ada juga persahabat ya tanggapan lain dari akun Mawar Nur dua-dua mengatakan udah cocok nih kayak papa jadi model Masya Allah amin mudah-mudahan ya banyak tentunya rezeki idola kesayangan kita mudah-mudahan Baby L ini menjadi penyemangat dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Kemudian juga persahabatnya kita simak di sini ada kabar viral banget nih mengenai rastingannya Kiki Saputri kali ini. Road manager Leslar, persahabatnya ini mantan mantan manajer bunda Lesi Keciora dan Papa Bilar Bang Boryel angkat suara persahabatnya ternyata rastingan Kiki di luar kesepakatan Leslar persahabat. Ini mengejutkan tentunya kita semuanya, bersahabat ya. Postingan gigi di luar kesepakatan Leslar itu informasi yang kita dapatkan. Mudah-mudahan ya, Leslar selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat. Amin, hanya doa tulus yang selalu kita berikan untuk jolah kesayangan kita. Dan tentunya persahabat kita juga masih menunggu kabar terbaru hingga cidukan vitamin lainnya di hari ini. Jangan kemana-mana persahabat ya, terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Bilar yang akan selalu memberikan info-info menarik dan terbaru dari idola kesayangan kita. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oh, oh.